Macan tutul Afrika merupakan hewan buas dan predator mengerikan bagi hewan lain yang ada di Afrika. Macan tutul adalah salah satu dari empat kucing besar. Hewan ini dikenal juga dengan sebutan harimau dahan, karena kemampuannya memanjat. Pada mulanya, orang berpikiran bahwa macan tutul adalah hibrida dari singa dan harimau, sehingga muncul nama, leopard, di kalangan peneliti Eropa awal. Namun di video ini, seekor macan tutul nampak sedang menyerang buaya hingga ke dalam air. Dengan sekuat tenaganya macan tutul ini bertarung melawan buaya yang ada dalam air. Walaupun buaya terkenal predator yang sangat kuat bila berada di dalam air. Namun tidak dengan macan tutul yang sangat berani memangsa buaya hingga masuk ke air dan berhasil mengangkat buaya tersebut dan membawa ke darat.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 Spesies ini sempat dianggap memiliki banyak anak jenis, lebih dari 30 subspesies, yang ditemukan di segala macam habitat, mulai dari hutan tropis, gurun, savana, pegunungan dan daerah pemukiman, tetapi sekarang direduksi menjadi hanya 9 setelah dilakukan pengujian molekuler. Macan tutul merupakan pemburu oportunitis, yang menggunakan segala kesempatan untuk mendapatkan mangsanya. Mereka memakan hampir segala mangsa dari berbagai ukuran. Mangsa utamanya terdiri dari aneka hewan menyusui, binatang pengerat, ikan, burung, monyet, dan binatang-binatang lain yang terdapat di sekitar habitatnya. Terima kasih sudah menonton channel Pertarungan Hewan ini, jangan lupa saksikan video-video berikutnya.